Pendarat hakuto Air Jepang tampaknya gagal dalam upaya untuk mempersejarah hari ini pada tanggal 25 April 2023. Pendarat hakuto Air perusahaan Jepang, ISpace, melakukan perjalanan bersejarah ke bulan. Sepanjang jalan menangkap video bulan dan foto bayangannya di bulan selama gerhana matahari. Sebuah pendaratan bulan dari perusahaan Jepang ISpace berusaha menjadi pesawat pertama dari sebuah perusahaan swasta yang mendarat dengan aman di permukaan bulan, tetapi kehilangan komunikasi saat sebelum mendarat. Untuk diketahui, robot Hakuto-R yang dioperasikan oleh perusahaan Ispace yang berbasis di Tokyo, bertujuan untuk menjadi pesawat ruang angkasa swasta pertama dan kendaraan botani Jepang pertama yang pernah mendarat dengan hati-hati atau lembut di bulan. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait pendaratan robot Hakuto-R Jepang. Selanjutnya.